TNI AU memiliki pasukan elit yang disegani oleh dunia, yang disebut dengan Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopaska, bahkan Panglima NATO menilai Kopaska patut diwaspadai. Korps Pasukan KAS atau Kopaska (TNI AU) resmi berganti nama menjadi Kopaska pada Januari 2022 lalu. Perubahan nama satuan elit TNI AU ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, nomor KEP Garing 66 Garing 1 Garing 2022. Lalu, bagaimana sejarah berdirinya Kopasgat? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pasukan Kas TNI AU ini awalnya dinamai Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang ditetapkan pada 17 Oktober 1947. Dalam perjalanannya Kopasgat kemudian berubah menjadi Kopaskas hingga akhirnya kembali menjadi Kopasgat. Kopasgat ini berawal ketika Gubernur Kalimantan Pangeran Muhammad Nur meminta kepada Auri agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk membentuk dan menyusun gerilyawan membantu perjuangan rakyat di Kalimantan. Atas inisiatif Komodor U Suryadi Surya Dharma, kemudian dipilih 12 putra asli Kalimantan dan dua orang PHB Auri untuk melakukan penerjunan. Pada 17 Oktober 1947, sebanyak 13 orang berhasil diterjunkan di Sambi, kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka diterjunkan dari pesawat C-47 Dakota RI-002 yang diterbangkan oleh Bob Freebird berkebangsaan Amerika sekaligus sebagai pemilik pesawat. Ini adalah operasi lintas udara pertama dalam sejarah Indonesia. Peristiwa penerjunan yang dilakukan oleh 13 prajurit Auri tersebut merupakan peristiwa yang menandai lahirnya Kopasgat. Pasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan tiga matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Pasgat minimal harus memiliki kualifikasi para komando atau paraku untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematra udaraan sesuai dengan spesialisasinya. PASKAS sebagai pasukan pemukul siap diterjunkan di skala medan, baik hutan, kota, rawa, sungai maupun laut, untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. PASKAS mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh pasukan khusus lainnya, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Dibekali dengan kemampuan komplit, Pasgat muncul menjadi satuan elit yang tangguh. Pasgat dengan baret jingganya menjadi andalan dalam sejumlah operasi khusus. Kehebatan dan ketangguhan prajurit baret jingga dalam menyelesaikan tugas tidak perlu diragukan lagi. Warna baret jingga sendiri terinspirasi dari cahaya jiga saat fajar di daerah Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,